ini mengunggah postingan foto momen ketika Bunda lasti tampil. Wah, Masya Allah banget ya Bahagia sekali nih melihat idola kesayangan Tampil ceria Apalagi tentunya menyanyikan lagu India Makin happy, makin bahagia pastinya Dan kita lihat juga persahabat di kalimat Gerson yang dituliskan Minji yakin HL Ladies juga senang banget bisa ketemu sama Lesti Kejiora di HL Annual Show kemarin. Apalagi momen pas bunda Lesti turun dari tanduk. Masya Allah mirip sama putri India kan Kehadiran Lesti di HL Annual Show 2022. Menambah semarak dan antusias Minji, Mima dan HL Team selama menggarap acara ini. Terima kasih kepada sayangku Lesti Kejora, hi ladies, dan Leslar Lovers yang turut memeriahkan acara ini ya, wah wow, Masya Allah banget. pastinya bahagia sekali dong, seneng melihat idola kesayangan kita tampil, apalagi tampilnya sangat ceria dan sangat energik ya, Bunda Lesti, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu untuk idola kesayangan kita. Di postingan ini pun persahabat, banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon juga yang diberikan salah satunya dari Bunda Lesti juga yang ikut memberikan tanggapan komentar dengan mengatakan Masya Allah kata Bunda Lesti, wow luar biasa banget ya Dan kita lihat juga ke komentar lain, ada komentar dari akun rosa Lesti 24 lar terima kasih udah menghadirkan diri kami, itu Masya Allah banget banyak sekali yang bahagia, banyak sekali yang bangga kepada Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya, per sahabat perhatikan juga ada momen spesial vitamin bahagia yang kita dapatkan: ada BBL, aduh, gemes banget ya BBL. Lucunya, Alhamdulillah selalu setia menemani Bunda dan Papa. Kerja, percaya ya, ini penyemangat banget nih buat orang tua seperti Bunda Lesti dan Papa Bilar ini juga punya banget, banget buat keluarga Konoha mudah-mudahan tetap kompak ya untuk selalu mendukung yang terbaik buat lihat dan diluar di acara SCTV Music World 2022 dan berikutnya para sahabat, kita lihat ini vitamin bahagia banget di malam hari ini coba perhatikan, ini tentunya mudah luasin lagi ngedance ya tetapi dance nya tentunya diketahui oleh Papa Bila langsung dipeluk banget nih oleh. Bunda Lesti, Papa Bilarnya tuh Kita lihat gaya Bunda Lesti lagi joget <laughs> Ini sih lucu dan cute banget persahabatan. ya, tetapi di ending Kita melihat keromantisan Masya Allah, luar biasa banget ya Inilah kesengan kita Ada aja kelakuan yang membuat kita bahagia Tentu keromantisan Kekiutan yang selalu disuguhkan Oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Dipastikan ini pun, persahabat banyak sekali tangkapan Dan komentar yang diberikan Oleh para sahabat Ya ini dari akun instagram chilu Ot Baby Bu mengatakan serah kalian aja datur gak usah peduliin para jonglo ngenes gak usah peduliin yang LDRan gak usah peduliin mama yang suaminya udah jarang bau kecuali kalau ada baunya <laughs> ini lucu banget bersama dia maaf nih para jomblo. karena idola kita Lesti dan Bila selalu membuat kita baper dan bahagia dan kita lupa juga sahabat, ke komentar berikutnya ada komentar lain dari akun instagram Melodika Rutanuskor mengatakan WKWK -WK, dikira bininya berbel apa ya diangkat angkat begitu mana kelihatan ya enteng banget lagi aduh masya Allah banget ya Muda Lesti ini langsung diangkat oleh Papa Bilar persahabat ya ketika di akhir-akhir video tuh wow, Masya Allah banget pokoknya adalah kesayangan kita fix, ini the best banget selalu membuat kita bahagia kita masih menunggu kejutan lain para sahabat dan kabar terbaru berikutnya hingga cidukan vitamin manja yang kita tunggu dari last minute bilar stay Tune. dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.